Bye, bye. Bye, bye. Di plastik kenapa ya? Ya Pada arsip slip, terus BPKB, SDNK, mutasi, cabut berkas, berapa lantai ini? Berapa lantai? Udah lengkap, mau lengkap? Iya. Iya. Ya. nih plastiknya, plastiknya tipis banget. Itu aja aman ya. ya nanti resinya sampai sama ya. Oh, habis Masih. oke, oh ya, oh tiga hari nyampe, ya yeah, guys, gitu. kali aja nyampe biar telat, udah boleh dikirim nyampe iya dikirim, Oh, ya, ya, ya. <tik> <tik> ya, belum. Ayo, kali, ya. uh, minggu nggak ada pengangkutan mari, ya. Mari, mari. Ya, kan, uh, jagung, ya. ya jagung parungnya setiap jagung udah boleh ini udah boleh atau nih di, di dalamnya Dalem, ada ini ininya vitamin C apa bedanya sabu-sabu kita ngirimnya diperiksa juga di dalam beri apa ya? nih oh dokumennya dibuka oh ini mutasi cabut kertas sama jadi dia ya, aku tuh jago matnya karung itu di seribu ya, di dalam dibuka lagi itu, buah, di dalam jago itu eh, dua kil sabu-sabu diganti diganti jadi diganti berpas. Ini akan diganti duduk. Ini udah ada kita isolasi dapetin oh apa nih? Apa kita Apa isolasi? Dia kita Kalau kita enggak, saya pasti banget. Ayo, ayo, ayo, ayo, aja ke itu. Sudah ya. nah, apa? Di sana ada pendaftaran nah, gratis. Murah. Ini lombok. Dia punya kampung Waduh, padahal dan nomor 19 Plaza. Misalnya hari repo baru nyampe. Untung berat, kita enggak bisa buru-buru. Tergantung -buru. GNN-nya. Aduh, payah dah. Dia memuaskan keponakan. Oh, ini. antara Senin Selasa? Ini ada ya? kirim ngirim mengirim arsip Gekas Wajah terus Sebulan lebih baru jadi tuh bekasnya lama banget Nggak, dia kan pasal lainnya Dari yang pembeli pertama itu Dari dealer harus ada surat fakturnya Yang mereka kan pembeli pertama Nah, mau kan minta rekomendasi dari Polda? Polda bisa Iya waktu, kan ya, waktu beli orang kedua. Jadi arsip slip yang aslinya yang diminta itu. Mainnya. jadi biaya lagu gua. hampir Sampai mau 2 juta deh 18. Ayah Ayo balik nama deh, kali ini ya balik nama. Kalau ya, kita ngurus sendiri, mang, Baru-baru keluar sebulan nggak makan. Masam saat ini balik nama, motor banyak lebih itu balik nama. Mm. Coba Pocok punya diain beban kosong aja udah. Emang beda banget Leo, Leo. Leo, saya juga belum tahu suslernya. Tuh. Oh. Apa itu Leo? Agusus Leo batas tanggal 22 ke bawah. Leo nya, si katanya dua ke atas, udah lain lagi kedepannya apa leonya Gambar singa. Kedepannya dia biasanya banyak teman, bisa mempengaruhi teman, bisa jadi dedengkot, bisa ya. jadi ketua kelompok. Leo itu. Oh, Leo. Tapi ada yang baik, ada yang buruk juga. Yang buruknya kan tinggal gimana sifatnya Leo nya sih bagus ya.